kau Lihat kesara Aku carikan musia, ini mus Kau yang mau ke sini, jangan, Dewi jangan, Dewi Okay. lanjut lanjut lanjut, <sang> oh, ayat, ayat, ayat. Aku